Pesat, perempat, E o tema é, respeito o mestre É ada saya gua kan gua. Yo halo guys, balik lagi dengan gua Adi di channel Si Sutups. Oke, pada kesempatan kali ini kita lagi bermain di solo versus duo nih. Kita kedapatan map Kalahari. Eh, kok map Kalahari? Map Di sini kita kedapatan map Purgatory nih, cuy. Oke okay lah, we will go Kita turun di rumah 7 kali ya Di Brasilia rumah 7 Wih, apakah rame nih? Wih, ada berapa sekuat tuh? Lah Satu sekuat ke bawah Ini cuma satu sekuat nih yang di sini. Aduh kita rumah silver ajalah inilah wih ada MP40 nih bolehlah wih rezeki anak soleh nih cuy di awal kita dikasih helm level tiga loh nice. <tuh> kita looting looting aja dulu ya kan cari-cari resort nih ada AK Tadi di sana ada satu sekuat ya. Oke ada keluar juga nih. nih gak nggak mau nongol lagi ya bang. Bentar bang, wih ada sekar nih. Dah berarti itu dua sekolah tuh yang di situ. Bentar ya bang, bentar bentar bentar. Lagi asik loot nih ya, nah, kan ada SG. udah dapat SG sekar. Yo kita coba deketin cuy. Tar sambil ruting looting tipis-tipis saja ya kan. Siapa tahu ada sesuatu. Mabok dulu ya kan? Woo. Tadi ada yang luar di sini ya? Mana? Masih di rumah tingkat ini kah? Misi-misi-misi, assalamualaikum. Udah, cuma kotak mayat anjay. Mana nih? kosong? Udah, wah, kelamaan nih, cuy! Kelamaan tadi ini, looting nih. Musuhnya udah kabur nih, gak ada loh. Waduh, ah, ada panci item favorit gitu buat tangkis peluru, huh? eh, kan? Eh ada orang, nope, nope, nope. Uh, di belakangku ada step. Mana nih? Aduh, weh sudah di belakang Bambang. Selobang, selobang. Bentar, bentar. Stepnya dua orang bolehlah Sini bang, sini bang sini bang sini sini uh uh garang kali abang ya nih uh uh uh waduh waduh waduh sini bang sini bang sini bang nah, kita pancing ke sini cuy ah sini naik bang sekarang bang bolehlah sini satu satu ya jangan keroyokan satu satu kunci anak ya. ah satu kenok satu lagi mana Aduh, kepancing gitu kan? Orang pro nih, jangan main-main gitu. Boleh juga nih, kayak dia nih. Oh, wow. eh tapi kok cepet banget ya? Udah udah dari sana loh. Ini sekuat yang tadi war atau sekuat baru ya? Kita saksikan di bioskop kesayangan anda aja, gitu kan, cuy. Huh? Dimana ini? Tadi di radar tuh di bawah ada orang, cuy. <laughs> nonton bang, nonton bang. Udah ditonton nih, jangan kecewain nih. Kita kita beret face dulu nih ya kan. Ini walaupun solo tapi nggak berasa solo, cuy. Kita ditemani sama naga itu naga elit pas Bruh. kukirain orang di lapangan Anjir di tadi yang dua orang cuy? di sini gua nggak menantang sumpah gua nggak menantang teman-teman Oh ini ada orang nih Waduh, Abang ngapain sih? Abang nih, Ya. eh, uh, eh, uh, eh, uh. mati mampus lu. Uh, aduh, kenok Abang, iya, eh, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, Uc, ini baru aja aku ganti custom nih tolong masih belum hafal nih tombol-tombolnya nih cuy Suka kadang kepencet tapi kadang juga nggak kepencet jadi kepencet nih. lihat tuh udah ada naga ya kan waduh di, di kiri ada di kanan ada yang mana dulu nih perasaan lagi coba kita ke itu dulu lah kita cek cek dulu yang di kanan cuy wih ada setap di mana nih setapnya nih tadi deket loh halo guys kembali lagi bersama saya Jaso Limit wih ini oh, waduh lolos Coba kita kejar coy Bentar-bentar Dia ke atas nih Kosong. Tinggal kena dong Oh di bawah dia udah Aduh nembak apa sih uh. Bentar bang Bentar-bentar Santai aja bang Santai aja ya kan Tadi cuma bercanda bang Eh, turun ya Aduh, jangan turun bang. Pidi, cabe-cabean nih. Oh, ini temennya nih. Ah, kau orang pro nih. Aduh, mau healing aja suka kencet gitu kan. Buat kalian yang yang udah nyaman sama custom HUD-nya, tolong jangan diganti-ganti, cuy. Aku saranin jangan nih ya daripada kayak aku ya kan suka kepencet gitu loh tolong lah eh ada setap lagi cuy wah wah Ngap ngapain adek tuh oh. <laughs> lah nope, nope, aduh nope, nope. aduh aduh bentar an waduh anjir dua orang cuy Uh, uh uh uh Sini Bang, ku gocek-gocek sini Bang. Uh. uh Suara danger dari tadi gak habis-habis lu. Ada terus bentar-bentar bentar. Anjir. Gue kira itemnya di atas lu. Aduh. Oh ini nih. Uh. Uh, kau kena satu ini temennya nih, nih, temannya, nih. Nah, nah anak manis lah uh mauripep jangan lah susah sekarang cari kill tolong ini kebanyakan orang-orang ini -orang, player-player pada nontonin tutorial headshot tutorial jumpshot, tut ah tutorial macam macam lah pada jago-jago semua nih player-player di server Indo ya kan pada barbar -bar semua nih. Kalau masalah barbar -bar masih dipegang sama server Indo nih cuy. Wow. Kalau di server luar gitu kan mainnya main safety, main defense gitu, bertahan. Kalau kita mah udah sih. Woy ada orang lagi cuy. Ada yang pukul-pukul parang tadi. Mana nih? Ayolah pukul-pukul lagi lah. Biar enak gitu loh nyarinya itu. Mana? Wi, ada yang pakai perdem. Oh, di sini. Oh, di bawah tuh dua orang tuh. Bang, keluar, Bang. Yuk, yuk kita main-main lah, Bang. Tembak-tembak gitu, Bang. Hey. Ngapain dia pukul-pukul itu? Lagi lagi nepo apa tuh pakai panci dia wah dari sini enak nih nah, tunggu dia ke situ nah nah kan kenok satu enggak mati dong ini nih, nih ada ada oh bakso boom oh ini nih aduh oh my god allah oh Oh ini nih ini. ini yang barusan kan pep aduh pancinya level 99 cuy waduh eh. anjir nembak apa aku <out> air teh dulu dulu air buat obatku sembahyang ampun Bentar, Bang. Bentar, Bang. Waduh, abangnya garang kali, cuy. Waduh, bentar, kita tarik dulu, cuy. Eh, wih, waduh, waduh, waduh. Uh, anjay, orangnya barbar -bar nih, cuy. Uh, kau, Ayo, sini maju lagi, maju lagi. Uh, kau copot ya hmm, mantap kan Oh bentar-bentar eh abang ini ngapain anjir lah santai amat dia jalan kayak enggak punya dosa gitu kan bentar Bang aku mau isi make it dulu Bang santai aja Bang slow ya kan bawa santai aja jangan tegang-tegang kali gitu loh ah udah nih udah full nih Anjay, baru juga si Mekit. Lah. Malah asik looting nih orang berdua nih. Temennya satu lagi nih. Ah, ah, ah, kau. Ah, aduh santai, Bang. Wih, ma ada manusia batu cuy, ada manusia batu nih alah bentar lah santai aja ya kan jangan dibikin tegang gitu santai aja main tuh kita healing-healing dulu ya kan jangan sampai gagal boya nih udah kill 11 nih tuh nembakin apa sih orang tadi itu abang gak disitu aku bang sini aku abis looting-looting bang cari bom ah. udah deket dong dia mana dia Bang Bang abangnya nggak baik nih uh. sini Bang Aduh dilempar granat pula gitu kan bentar bentar bentar bentar healing dulu ya kan kita cari tempat untuk healing cuy kayaknya di atas boleh lah ini. Kita tutup dulu ya kan. Oke, kita healing-healing dulu cuy. Kita fullin ya kan. Sayang-sayang disayang nih. Wih, lemparing granat. Wih, uh, flashbang. Apa itu? Wah, terserahlah. Lempar aja sesuka hati kalian ya, kan. Kurasa ini bapaknya punya pabrik bom nih, cuy. Waduh. What? A few moments later. Oh, oh, ambil situ Oke, satunya di depan Berarti kayaknya kayaknya terpisah nih ya Coba kita kita hantam dulu yang di sini nih Lah, mana nih? Masa, masa dua orang udah di sana? Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nah, Dua orang udah di situ Oke, kita majuin cuy bang waduh garang kali ya bang nih uh boleh nih sini Bang sini Bang uh, kau kenok satu mana lagi uh, uh, uh, orang pro nih eh uh, jangankan cuma se-Brazilia satu server pun maju kalian semua ya kabur aku ya, Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka boleh di like Di share ke teman-teman kalian ya kan Oke see you on the next video Bye bye Got bad thoughts with a bad thought Think I'm about to pop off When I start I can't stop Hit them with the side off Till they fucking back off Get them in a the headlock Now I'm seeing a red dog I just wanna get loud for a minute Hit them shot for a minute Go all out to my limits Get it knack Get a sold out Every ticket no drown Man I'm swimming I'll drown when I'm in it Cause I'm found I a vision Be hope on a mission So you better listen